Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 2 November 2022, terpantau turun untuk cetakan antam, sementara cetakan UBS cenderung naik. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp537.000, turun Rp1.000 dengan harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 495.000, naik Rp 5.000 dibandingkan harga Selasa, 1 November 2022. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 969.000, turun Rp 3.000, sementara emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 927.000, naik Rp 9.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.609.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.545.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.159.000. Sekian harga emas untuk tanggal 2 November 2022.